Sudah hari, sudah kau, lagi. Tapi hmm. dari pemimpin boleh pulang duluan ya, Asik, jadi... boleh pulang. Na na Hiku Eh, Hi, kuh, sayang, ke sini. Bagi ini Aku mau naruh ini dulu Nah aku mau ngambil Mau iniin Mau nganterin wortel dulu ya Ke siapa? Ke si ini ke ibu itu kan ibu ini kan ada jualan oh iya ya ke ibu Siti nanti aku beli dia iya iya nanti aku beli kok Assalamualaikum Bu Siti Waalaikumsalam ini bu yang hasilannya ah <tuh> Ibu! Bunda! Bunda! Ini kenapa? Bunda ngapain sih ke situ? Aku kesukan. Hehehe, <tuh> biasa. Kok mau ngambil ah? Ngapain, Buat beli ini kelingkir. Ih, <tuh> kamu mau ikut, ya, ya, ya. Kamu kan kelingkir si aja mau deh. biar ah sini. Hai ibu mau beli warna ini bu.